budoyo rahayu sagung dumadi kalis ing sedo nir ing sambikora jumpa lagi bersama kami si berdal putih di channel the tv sebelum lanjut jangan lupa untuk dalam sejarah peradaban manusia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 Kasih Kasih Kasih Pak Ayo kasih 4 warna dari tutup menelari kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu spiritual dan budaya khususnya ilmu katurangan berkutut sejarah gaib tanah jawa merupakan keadaan awal peradaban manusia di Jawa tanah jawa dikenal sebagai sarang gedemit dan makhluk halus Sejarah gaib tanah Jawa pun disebut sebagai bukti banyaknya kehidupan mistis yang berkembang di pulau ini. Dalam keberadaan makhluk halus yang selalu dianggap dapat mendatangkan musibah, maka dari sinilah muncul usaha untuk menangkal keberadaan makhluk halus. Salah satu cara menangkal makhluk halus ini, orang Jawa membuat cara, untuk menangkal dan mengusir keberadaan makhluk halus. Salah satunya dengan melihara burung perkutut dengan keturangan tertentu yang dapat membantu mengirimkan doa dan harapan. Salah satu jenis katuranggan perkutut yang memiliki keistimewaan yaitu katuranggan perkutut sokok sujen yang memiliki tuah hebat dan diyakini dapat menjauhkan pemiliknya dari gangguan gaib. Di samping kicauannya yang baik, suara anggungan katuranggan perkutut sokok sujen adalah salah satu jenis perkutut yang mempunyai tuah menjauhkan pemiliknya. Dari gangguan gaib dan makhluk halus Maka dari itu Banyak dari kalangan masyarakat umum Hingga kolektor burung perkutut Yang terus mencari Dan ingin memelihara keturangan perkutut Sokok Sujet Katurangan Perkutut Sokok Sujen juga dianggap mempunyai energi positif yang baik untuk pemiliknya Katurangan Perkutut Sokok Sujen adalah jenis perkutut yang akan membawa kesejukan dan kedamaian dalam pemiliknya Dapat terjauh dari segala mara bahaya yang hadir dari gangguan gaib Dengan kata lain Keturangan berkutut Sokok Sujen paling ditakuti oleh makhluk tak kasat mata atau makhluk halus nah, Namun ada juga yang mengatakan bahwa katurangan Sokok Sujen tidak baik dipelihara Itu dikarenakan dihubungkannya dengan mitos rumah Sokok Sujen dari sini manakah yang Doro percaya semua kembali kepada keyakinan masing-masing untuk mengetahui perihal tentang rumah sujen akan kami bahas di kesempatan selanjutnya ini sungguh sangat menarik jika kita ulas lebih dalam kita kembali ke pembahasan utama yaitu tuah perkutut katurangan soko sujen sokok sujen itu memiliki arti sunduk sate yang terbuat dari bambu untuk membakar cacing ada satu ciri yang mencolok yang bisa membedakan mana perkutut biasa dan mana yang termasuk katuranggan perkutut sokok sujen ciri mati katurangan sokok sujen berada pada ekor ekor burung perkutut yang memiliki ciri-ciri ada bulu putih yang tidak merata jenis perkutut ini masuk dalam kategori katurangan sokok sujen